Dibantu orang-orang yang tidak lakukannya Namun, dia ada Oke Nah, berarti kalian sudah menyadari bagaimana perasaan kalian Disinilah nanti bagaimana kalian bisa mengontrol emosi Jadi, uh, dengan cara apa? Buang semua rasa yang apa Nanti kalian akan nyaman Oke okay. Sudah <imu> <imu> Pembelajaran jelas yaitu tentang Undang-undang uh, dasar Bye-bye. Nah, yang dari konstitusi dari yang sudah kalian baca dan yang ada kalau dia uh, di apa ke sini, silakan yang sistematis itu apa? tersusun terun Ter apa? dia terarah ya kan? mana yang penting dua bil ini yang ada di Jepang sekarang cari informasi terkait dengan uh, isu terkait tadi kemarin masalahnya uh, kesehatan tema apa tapi untuk kelompok 1,2, dan 3 mana kelompok satu, dua, tiga. Nah, minimal Tuh. nah ketemuannya cari wa wow. Oh ada ayat enggak? Oh, cek mas pendidikan adalah pasal 31 ayat 2 Yang berbunyi tiap warga -gara... Kita presentasikan hasil dari kalian. Nah, ee, sudah kalian kirim semua hasil kalian ke melalui ikonografi yang akan dibaca oleh individu-individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang agama. Isu yang terkait tentang agama. Terlahir dan batik. Tempat tinggal dan mendapatkan okay. pelayanan hidup. Baik dan sehat serta berkah. alla vittoria